ekornya ya, hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai ekornya kok ada ekornya mana ekornya hilang dimakan hmm? ya ekornya dimakan kok dimakan siapa yang makan memaknya hmm? itu dia makan <susur> ya hm? mana ekornya jika lihat ada ekornya <susur> ekor ada, ekornya <San> Mana ekornya ekornya hai, hai hai, hai Mana hai Dimakan Siapa yang makan ekornya Hei hai, hai hai, hai hai, hai hai, ekornya <SILENCIO> enggak ada, Hah? kemana ikutnya? Kemana kecil ekornya kecil kemana ekornya Kau makan ya? Yeah. Hmm? Siapa yang makan? <SILENCIO> ikutnya enggak ada, tuh, Hah, tengok tuh, yuk, Mana ekornya ini Gimana keseimbangannya nanti hmm? Ekornya nggak ada Mana bisa seimbang kan Nanti lari-lari Ketawain lah kok Ternyata Anjing. Hmm? Mana ekornya Kecil huh? Kok hilang ekormu Siapa yang ngilangin Hah Olen, olen. Ekornya <tuk> enggak ada, ekornya <tuk> Tik ada tik tik bisa goyang tik Mana ekornya? Mana? Mana balik, Empat mama eh. Netek netek, ayo ayo kita balikin. Zem, sana, sana sama mama, eh. Netek netek, rebutan. main-main. Oh, Mau main-main. Eh kok kesini Tuh ada ekornya Habis Tidak hey, mama